Rasa sok berpendapat, gua tahu, gua tahu. eh, eh cuma semua dingin gua. Mungkin ini kok Siapa merah. lu anjing, lu gue pernah ngerasain <laughs> ini. Gue udah pernah retin-nya anjing Nonton lagu, gua punya ide gua Jangan punya pada di bang Rasa sok merasa, Oke, ini, oh, gue oh, udah beda, anjing Makanya iya. Ada bapak doang, gak Oh, god. oh, ah, oh, dan rasa menggibah pun keluar Lamping gue lupa itu It's shopping ya dong Lid-Lid-Lid <laughs> Dan ya gue lupa atur mic gue nyala Ya leviathan red kontor <laughs> Ih <I'm done. laughs> apa sih miss dong? <laughs> Baris ya, baris ya, baris ya. Sudah, ya. aku udah di sini. Oke, baris. Iya, iya. Kalian siapa yang di dua nih, siapa yang di dua? Bu terakhir, bu terakhir, bu terakhir. Ready, ready, ready. Slam, lucu. Ready, ready, ready. Lompat, lompat, ready, lompat. Ah, oh, gue yang tense lo di belakang, apa itu? Ya. Lari lari cepet Oh yes we can win yes. Ayo yuk sini sini sini. Eh what the fuck? Eh aku jatuh. Kiri kanan kiri kanan ini. Ini. Di. Satu itu Apa sih? Gimana sih? Gimana? Gimana? Eh, gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? kanan. Gimana? Gimana? Gimana? ada yang Gimana? Ada yang Gimana? ada Gimana? Gimana? yang Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? ya Gimana? Gimana? Gimana? lari, lari, lari. Salah, salah. Aduh, Gimana? Salah, Gimana? Nah, <laughs> gimana? The... Ah siapa sih? Terus, Kalau lurus TK aja, gak tau yang namanya antri aja. Aduh, aduh kepencet. Ya, aduh, dia ngerti. <laughs> eh, sini cepet! Oh, gas! Oh, gak sih? Oh, gak sih? Kepet setan! Banyurin, cepet anjing. Rosan-rosan di pintunya. Ini dia paling kena benar-benar. Kita kayaknya. Fail anjing iya. Fail, fail. Pada <susuk> nya jangan langsung lompat ke tengah apa ada Hantai ada hantai Sakit ini tunggu dulu sini kan Lucut guys lucut guys Kemana? Kemana? gue bisa ada revive Adam, Ah so tad, tad, gua revest, gua revest, gua revest lari aja udah terakhir terakhir. Oh, lu aman. lagi. di mana? Nambah. This... Oh my god. situ. situ. Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes, dia lagi jatuh. Klasikir. ngapain semua. ini. Dia bengop, udah, udah. Dia udah oh my kalau ada dua bagus habis ya ada Salah, oh. salah, salah, salah. Itu bagas, itu bagas, Buat, bukan Adam. Guys dulu, tahan, Randy, ya, ini ini nih. Randy ah. harus tahan nih. Oh. Randy jangan panik, Randy oh. harus tahan dulu oh. Pani. Pani. Yeah. Jang, oh... ja break, mampus, bro? Kafus... ini bagas, ini, bagas, in ini ada, Iya, ada. yeah, yeah, bisa. bisa. bisa, bisa, bisa. Iya, Panik! Iya, Panik semua! berhasil! berhasil! Ini next luas gua Dalam gua paling. sini Gua bilang, eh ada yang bilang. Sini sini sini Aduh, Gua terakhir gue terakhir gua terakhir terakhir. Tandi dua, Tandi lompat Iya, gue ngejar beku. Fisatnya gue gak tau. Ada apa? Jagat, ada ngapain? Aduh, kalau keren, keren. Tapi saya lupa cara. Oh, I <tuk> yeah, yeah. <tuk> <tuk> si Adam nyebrang anjir. Aduh, oh, langsung merah. Iya, <tuk> iya, iya, iya, ngapain? Aduh, <tuk> mana bagas. iya, okay. namanya. Aduh, udah mini konten banget gimana? mama. JANGAN DI-JANGAN DI jangan di Ayo, Ayo, kiri, kiri, kiri, Aduh, itu... Kenapa bareng, aduh <laughs> ya <tose》> oh, aja kan. skip Fuck <laughs> Wait for call, wait for call Satu, dua, tiga, empat, lima <tose> <tose> <tose> <tose> yeah, sad, sad, sad. It's disaster oh. Adam, Adam, Adam, <tose> Adam. Aduh, anjir mata gua ada Madam, Randy, Randy. Hmm. Stop di, stop. Oh iya, pipisan. Ini pembagasan pindah. Enggak apa. Iya, Ini apa sih? Adam ke kiri, Adam ke kiri. Adam ke kiri, apa? Ke kiri. Oh my god, Adam blind. Tolol. <tuk> oh. <tuk> kiri. Ke mana <Sama>, anjing? <hiding. tuk> ya, yeah, aduh. Sukarela, Sukarela. <tuk> Oh. Ya bagas dari mana? lihat robot. Ready, ready, ready Oh, shit udah ready aja. Ke tempat sari tadi Nih jangan sampai merah nih anjing. Cepat cepat cepat mau, Terus, cepat cepat cepat Oh, Wah, wow. <laughs> jantung gua beli dia dia Udah langsung lompat-lompat lompat, bisa bisa bisa bisa bisa, Kantor minimum bisa yeah, nyampe. Bisa nyampe semua. Hey. Ayo, Dom. Gila. ada ga, guys. gak, guys? <t> <ad <Mine> nyampe dong. <it four> nyampe. <nói> WADUH! Oh, shit! Eh, what the f**k? Ganti UBET! Guna Oh, iya, iya, iya, iya! Subwave-nya ya! Udah, udah, udah! Gerak, gerak! Subwave! Awas! Subwave! Oh, s**t! Oh, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan! Belum, belum, Subwave harus ke depan! Uh, oh, hampir! Fucking Sampai sampai nyampe. Fucking hell. Apa sih. Batunya kampret. Revive, Dia nyatoy gue pengen ditembak lagi sih, di gak bisa lupa Ya ya ya gue gue. gue kan double Gue double Iya, double Eh gua bisa lagi gua. lu udah Iya tapi batunya ngelempar gua lagi. Aduh bagas keblok gua ngantuk ya. Hello my friend. No no no no no. down. Apa sih bisa nih. Yang Si bagus go go go go go go go go go go go shoot go go go go go go Listrik, listrik, listrik go go go go go go go go go go go go go apa oh anjur kok bisa anjur ya Listriknya belum dihancurin uh uh, Ah Udah udah udah Udah aja udah Keluar ya. Udah capek Gak bagus bisa Gak bisa Gak bisa Thank you thank you aja lah Gak apa-apa ya Bila Aduh Aijing AAAAAA F**king konten mate fuck. Gue bukan apa-apa ya, gue ragu aja antara Randy Bekor atau emang Kenapa konten aja Kon... Disco, disco